Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Pastinya kita semuanya para selalu dibikin happy Alhamdulillah semalam para sahabat Papa Bilar beraktivitas kembali Bergabung dengan tim Marwah FC main sepak Bola Para ya selain olahraga tentunya Papa Bilar juga mengikuti kajian bersama tim Marwah FC Masya Allah mudah-mudahan selalu konsisten Terus belajar tentang kebaikan dan semoga selalu menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya Amin Selalu mensupport dan tasnya selalu mendukungnya Untuk kegiatan positif yang dilakukan oleh idola kita Kemudian juga prasahabat selanjutnya nih ada Cidukan Semalam prasahabat ya Kegesrekan dari Papa Bilar bersama Habib Aduh Masya Allah nih ada aja yang tentunya selalu bikin pengek dengan aksi lucunya Papa Bilar dan Habib Usman Dibikin bingung sama Opin Ipin katanya itu persahabat ya Memang ada aja di kelakuan gasreknya mereka berdua Masya Allah, sehat selalu ya Mudah-mudahan selalu selaturahmi, pertemanan, terjaga, dan terjalin dengan baik Berikutnya persahabat kita simang juga Ini ada momen cidu Papa Bilar Ini lagi video call bareng dengan Abang El Masya Allah, bucin banget ya si papap Sampai tentunya HP-nya aja dicium, tuh rasanya ya. Duh, masya Allah, luar biasa ini yang selalu membuat kita pastinya happy, bahagia, dan selalu bangga dengan Nestler Family. Begitu banyak juga persahabatan, tanggapan, respon yang diberikan. Di dari akun Oreo Cookies, mengatakan sama anak cowok aja sweet banget, kayak begini gimana entar kalau sama anak cewek abang best friend banget sama papapnya, duh gemes, wow. ada juga persahabatan. tanggapan dari syarifah cahaya yang sembilan, masya allah bang fatih kangen papa bill lariana, ya, enggak sih jauh jauh dari papapnya sweet banget katanya tuh bang fatih sehat sehat ya, ganteng, anak soleh, pinter anaknya panda, amin. Ada juga tanggapan tonton Mozart mengatakan Masya Allah bukti nyata anak lelaki pun bisa sedekat itu sama ayahnya Seneng banget ya ketika melihat kedekatan Abang El bersama Papa pilar Mudah-mudahan sehat terus doa terbaik selalu diberikan untuk Leslar family Kemudian juga persahabat berikutnya kita simak ya Saat hendak mau pulang Papa pilar langsung tentunya di serbu wartawan Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan persahabatnya yang dilontarkan, terutama pertanyaan mengenai kondisinya Bunda Lesti. Alhamdulillah persahabat Wafah tentunya menyampaikan, Bunda Lesti persahabatnya semakin membaik, yang terpenting memang sudah membaik persahabatnya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan persahabat, Bunda Lesti selalu sehat, Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu dikelilingi oleh oleh orang-orang baik Dan alhamdulillah juga persahabat ya Bunda Lesti sudah pulang dari rumah sakit Kita bahagia sekali, kita tentunya bangga dengan idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita simak selanjutnya Ini ada tentunya Cidukan yang sangat membahagiakan ketika ada video Abang el dengan Papa Bilar Ini emang gayanya versis banget Ini duo gemoy persahabat plek tiplek banget gayanya gaya jalan gaya tangan aduh Masya Allah emang tentunya ini persis mirip banget persahabat Masya Allah kebahagiaan selalu kita dapatkan ini cara berjalannya aja sama banget persahabat tangan sampai di kebelakangin aduh Masya Allah banget nih dua gemunya bunda Lesti saya selalu pakai untuk merekamin Selanjutnya kita simak juga nih para ya. Semalam juga ternyata Bapak Bilar ditemani langsung oleh Oji Wah Masya Allah, Alhamdulillah ya Oji tentunya selalu konsisten Makin bulat aja nih para sahabat ya Masya Allah, saya soal untuk Oji mudah-mudahan selalu betah ya Bersama Leslar Kita lihat juga begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Diantari pun ayah Zoya mengatakan Alhamdulillah si Ojo masih ikut Bang B karena komitnya setia, jujur, polosnya, semoga selamanya bisa dipertahankan. Suka kekompakan sama Bang B kalau bikin konten benar-benar sangat menghibur. Bikin ngakak, ngeklop banget, suka banget, sumpah deh. Semoga cepet bikin konten sama Oji lagi, itu insya Allah bersahabat ya Oji. Ini emang setia banget persahabatnya. Mudah-mudahan saja betah dengan les lar, amin. Kemudian juga persahabat diinformasikan buat warga Konoha yang belum vote di HGTV Music Award 2023. Yuk tentunya dukung support yang terbaik untuk Bunda Lesti. Karena di tahap pertama ini persahabat yang polling itu sampai tanggal 6 April 2023. Cara voting via sosial media. Ini caranya gampang banget persahabat. Kalian tinggal follow Instagram HGTV. Twitter SCTV, Tiktok SCTV dan Facebook page SCTV. Isi form vote SCTV Music World 2023 tahap pertama yang tercantum di link. Linknya ada para ya, tentunya di bio SCTV. Semangat untuk warga Konoha, dukung penuh buat idola kesayangan kita. Berikutnya juga para ini kabar mengenai lagu insan biasa. Alhamdulillah setelah 18 hari dirilis, persahabat lagu Insan Biasa masih bertahan. Trending di empat negara. Wow, alhamdulillah persahabat ya. Untuk Indonesia ini sekarang trending 3 persahabat. Untuk Singapura trending 9, Malaysia trending 17, dan Hong Kong trending 19. Pokoknya semangat streaming. Untuk warga Konoha semangat support Karya Lesti. Kemudian juga selanjutnya kita lihat di story number FC menginformasikan Bakal ada acara santunan dan buka puasa bersama 100 anak yatim dan santri Yang akan dihadiri oleh para artis diantaranya ada Bapak B yang akan hadir di acara tersebut Ini acara diadakan hari Senin tanggal 10 April 2023 bersahabat mulai pukul 16.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat Pokoknya semangat terus untuk mensupport yang terbaik buat didolak kesayangan kita. Mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya sukses dan semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Amin. Mudah-mudahan juga persahabat kita mendapatkan tentunya kabar baik hari ini. Mudah-mudahan kita semakin kompak, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Tetap stay tune di channel diva tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.